Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, what's up? Welcome to our program Hello Happy With me Miss Adinda Ini kali peredananya sih Aku share secara belak-belakan Dalam program Hello Happy Bersama kalian ya Jadi Miss Dinda mengawali Belajar Bahasa Inggris adalah Tahun 2014 Dimana at the time actually I must continue My study into college But there was something happen With my life ya mungkin banyak sih dari teman-teman semua yang saat itu uh, udah berusaha untuk continuing uh, study ke jenjang yang lebih tinggi ya S1 cuma waktu itu ada beberapa universitas yang ternyata belum rezekinya Miss Dinda, gitu jadi Miss Dinda putuskan nih untuk berangkat ke pare kampung Inggris karena at the time uh, Miss Dinda kayak deh kayaknya satu hari ini mau diisi apa gitu. Which is Missina actually nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. And you know guys, my value, my score when I was senior high school itu nggak pernah dapat bagus gitu loh. Ketika pelajaran bahasa Inggris mentok-mentok nih dapat hasil tuh 60 ya kan. But at the time Missina kan punya kayak sahabat-sahabat gitu kan. Namanya adalah lima bintang gitu loh. Uh, karena sebenarnya karena kita duduknya itu samaan gitu Depan- depannya Miss Dinda Dua orang Terus Miss Dinda duduk sama temennya Miss Dinda Satu Terus yang di belakang itu ada dua gitu Karena mungkin kita nya Cuma itu itu aja Jadi kita kayak kepikiran Oke okay deh kita bikin ini Kita bikin tulisan bintang Dimana kayak harapan kita untuk kedepannya Nah Miss Dinda baru sadar tuh uh, Tentang apa yang Miss Dinda tulis Ketika Miss Dinda graduate from English Village ya Especially from H Easy One ya jadi bisa kayak gini, oh oke okay deh kayaknya gitu, kayak jauh full gitu loh